Halo, anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Diksi di sini. Kali ini, Pak Triksi akan mencoba untuk uh, menerangkan sebuah materi, yaitu uh, muatan. Ya, di sini maaf, muatan matematika. Ya, anak-anakku sekalian, uh, karena... Uh, pada saat ini pembelajaran tetap muka terbatas sudah dilaksanakan ya di sekolah kalian ya tentunya Jadi Dik harap kalian tetap semangat belajarnya ya jangan pernah mudah putus asa ya Tetap uh, ikuti informasi-informasi yang ada di grup kalian ya kalau ada pemberitahuan pemberitahuan terbaru tentang pembelajaran ya anak-anak jadi supaya tidak tertinggal. Oke di sini Pak Disi akan menjelaskan uh, sebuah materi ya, muatan matematika dengan judul uh, pengurangan ya, pengurangan bilangan bilangan dengan ya, pengurangan bilangan dengan cara Bersusun anak-anak ketika pembelajaran yang kemarin-kemarin sudah kalian ikuti kalian sudah mempelajari Bagaimana cara uh, penjumlahan bilangan dengan cara bersusun nah sekarang kalian akan belajar mengenai pengurangan bilangan dengan cara bersusun ada dua macam ya di sini Ah, maaf, ada dua ya. Yang pertama yaitu pengurangan pengurangan tanpa teknik menyimpan. Kemudian yang b ada pengurangan dengan teknik me Minjam, sorry, bukan uh, menyimpan ya, tapi meminjam ya, meminjam ya meminjam oke baik Pak disulangi lagi ya jadi yang pertama pengurangan bilangan dengan cara bersusun yang pertama adalah tanpa teknik meminjam itu yang pertama kemudian yang kedua adalah dengan teknik meminjam nah anak-anak yuk kita ikuti langsung bagaimana cara menghitung uh, pengurangan bilangan tersebut yuk di sini, Mbak Diksi punya ya, uh, sebuah contoh soal yang pertama, yaitu dengan teknik uh, tanpa teknik meminjam. Ya, yang pertama, empat ribu ya, itu dikurangi 3.000 425 ratus sorry ya, panisi ulangi kembali. Ini penulisannya harus lurus ini ya, lima ya, dengan tiga ya, empat ya di sini. Nah, anak-anak. Kalian akan mau, uh, mencoba untuk uh, mengurangi ya bilangan yang ada pada layar kalian ini Seperti pembelajaran-pembelajaran uh, sebelumnya uh, Kalau menghitung uh, bersusun ya Bersusun ini ya Kalian memulainya dari uh, angka satuan ya dari angka satuan seperti yang tanda panah yang sudah Pak diksi berikan di layar. Coba kita perhatikan. Angka satuan yaitu menunjukkan angka 8 dan 5. Baiklah anak-anak, kita mencoba untuk mengurangi bilangan tersebut. 8 dikurangi 5 ya, itu sama dengan berapa? Iya, benar sekali. Ada tiga. Kemudian kita lanjutkan di urutan yaitu puluhan, ya. Puluhan di sini ada angka 5 dan angka dua. Lima dikurang dua sama dengan berapa? Iya, benar sekali. Ada tiga juga, ya. Kemudian kita geser lagi ke samping kiri, ya di sini ada angka 7 dan 47 dikurang 4 sama dengan tiga ya sama ya Oke kalau sudah sama di sini kan ada titik karena kalian menjumlahkan bilangan ribuan jadi kalian harus uh, menyertakan tanda titik uh. Kemudian selanjutnya adalah di bagian ini ya Di bagian ribuan Ada angka 4 dan angka 3 4 dikurangi 3 itu sama dengan berapa anak-anak? Iya, -anak? jumlahnya ada satu. Nah, hebat sekali buat kalian ya Baik, Pak ulangi lagi ya eh uh, sebentar sebentar di sini hasilnya 1333 ya Oke okay. jadi ini adalah pengurangan eh uh, ya pengurangan bilangan dengan cara bersusun Uh, tanpa menggunakan teknik meminjam Jadi seperti ini ya Menghitungnya Kemudian anak-anak untuk teknik selanjutnya Yaitu dengan cara meminjam Di sini Oke okay, Pak Diksi akan memberikan sebuah contoh soal ya Di sini ada contoh soal ya pibilangannya 4.385 dikurangi 1420 yuk kita kurangi anak-anak ya, anak -anak, ya. Baiklah, tetap ya caranya sama. Kita mulai dari angka atau posisi satuan ya. 5 dikurangi 0 sama dengan berapa anak-anak? 5 dikurangi nol ya. Ada berapa ya? Iya, benar sekali. Jumlahnya ada 5. Baiklah. Kemudian di urutan selanjutnya yaitu ada angka 8 dan 2 ya di urutan puluhan ya. 8 dikurangi 2 itu sama dengan berapa? Ayo, ada berapa anak? Iya, benar sekali. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian kita ke Posisi selanjutnya di angka ratusan. Coba perhatikan. Nah, di sini ada angka 3 dan 4. Oke, Pak diisi ulangi ya. Pak diisi ulangi ya. Di sini 5 tadi, di sini ada 6. Nah, sekarang di posisi ini nih. Kalian menemukan angka 3 dan 4 ya. Maksudnya yang di atas ini ya, itu lebih kecil ya daripada yang berada di bawah ya coba diperhatikan disinilah kalian harus menggunakan teknik meminjam ya ketika yang di atas ini lebih kecil ya lebih kecil daripada yang di bawahnya ya angkanya ya Jadi bagaimana Pak caranya Iya coba diperhatikan tiga dikurangi empat kan tidak bisa karena ini lebih kecil daripada angka di bawahnya maka angka 3 ini yaitu meminjam dari sini ya angka 3 ini pinjam 4 ini pinjam berapa pinjam satu ya 1 dimaksud makso di sini maka angka 3 di sini menjadi 13 ya. Coba diperhatikan Pak diksi ulangi lagi. 3 ya. Bisa dilihat ini ya anak-anak ya. 3 ya. Pinjam ke angka 4. Ya, ini digeser ke sini. Pinjam satu, kan? Ya, ya, angka tiganya digeser juga ke sini. Jadi, tiga sehingga menjadi 13 Ya, nah, nah, nah, ya, ini tadi. Pinjam ini satu, jadi tiganya naik uh, seperti ini. Menjadi angka 13 Ini kita coret Tidak dipakai lagi Karena ini sudah pinjam ini Yaitu 1 menjadi 13 Sehingga 13 Dikurangi 4 Sama dengan berapa? 13 Dikurangi 4 Sama dengan Ayo berapa? Ayo 9 Nah ada 9 anak-anak ya. Nah, ini kan sudah nih ya. Kemudian di sini ini angka 4 ini kan sudah dipinjam dari angka sebelumnya. Jadi angka 4 ini tinggal berapa ketika sudah dipinjam satu ya, sudah dikurangi satu yang dipinjam di sini sehingga angka 4 di sini menjadi angka 3 Ya, padiksul lagi-lagi. Angka 4 yang ada di sini itu ya dipinjam dari angka sampingnya ini sehingga ini berkurang 1. Maka angka 4 kita coret menjadi 3. Sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Betul sekali, benar sekali, anak-anak. Ya, ada dua, ya sehingga 4385 dikurangi 1420 itu sama dengan dua Nah, bagaimana, anak-anak? pasti bisa kan ayo kalian coba untuk mengerjakan soal yang ada di buku Pena di halaman 47 selamat berlatih dan selamat belajar tetap semangat dan jaga kesehatan selalu jangan lupa banyak makan ya supaya kalian dapat tumbuh tinggi ya karena makanan itu adalah sebagai asupan kita untuk tetap uh, apa ya tetap semangat ya jadi kalian tidak akan mengantuk kalau makannya banyak tapi kalau makannya banyak mengantuk itu yang harus diwaspadai ya <tuk> gak nggak bercanda jadi demikianlah pembelajaran yang Pak Disi dapat sampaikan ya mudah mudahan dapat bermanfaat ya terima kasih sampai berjumpa kembali dalam acara uh, bukan acara ya tapi pembelajaran-pembelajaran selanjutnya sampai jumpa